YT Spot, 8 tempat wisata terfavorit di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang beribu kota di Ondong Siau. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang ini juga sering disebut dengan Kabupaten Sitaro. Terlepas dari itu, ternyata Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini juga mempunyai tempat-tempat wisata, terfavorit para wisatawan. Berikut daftar objek tempat wisata terfavorit di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sulawesi Utara. 1. Pulau Mahoro Pulau Mahoro menawarkan keindahan yang begitu mempesona, baik kawasan darat maupun perairannya. Kalian akan dimanjakan dengan hamparan pasir putih yang bersih dari sampah. Selain itu, di Pulau Mahoro ini juga, terdapat bebukitan berhiasi gua-gua yang dijadikan tempat membuat sarang oleh burung-burung walet. 2. Pulau Makalehi di Pulau Makalehi ini, kalian dapat menemukan danau eksotis yang bentuknya mirip dengan jantung, yang mana dinamakan Danau Love. Selain itu, di Pulau Makalehi ini juga kalian dapat menemukan situs gua prasejarah, yang menyimpan tengkorak-tengkorak manusia. Di Pulau Makalehi ini kalian akan dimanjakan dengan air laut yang jernih, berhias terumbu karang yang menjadi tempat hidup berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya. 3. Pulau Pahepa. Pulau Pahepa ini letaknya tidak jauh dari Pulau Mahoro, dan menjadi bagian dari kecamatan Siau Timur Selatan, Sulawesi Utara. Pulau Pahepa ini memiliki pantai eksotis serta rindang oleh hijaunya pepohonan, dengan udaranya yang sejuk. Di Pulau Pahepa ini, kalian dapat melakukan snorkeling ataupun diving untuk menikmati taman bawah laut yang memukau. 4. Pantai Tanganga Di Pantai Tanganga ini, kalian akan disuguhkan dengan hamparan pasir berwarna putih kekuning-kuningan, yang begitu memanjakan mata. Selain itu, di Pantai Tanganga ini juga kalian akan dimanjakan dengan air lautnya yang kebiru-biruan, serta bebukitan hijau yang memagari kawasan pantai. Lokasi Pantai Tanganga ini terletak di Desa Tanaki, Sulawesi Utara. 5. Pantai Kalihiang Di Pantai Kalihiang ini, kalian akan disuguhkan dengan hamparan pasir putih yang terbentang luas. Selain itu, di Pantai Kalihiang ini juga kalian dapat menikmati pesona dari airnya, yang jernih berwarna kebiru-biruan. Selain itu, saat memandang lautan, akan tampak gugusan pulau-pulau kecil serta perahu-perahu nelayan yang dipermainkan ombak. Lokasi Pantai Kalihiang ini terletak di Desa Kalihiang, Kecamatan, Sitimsel, Kabupaten, Kepulauan. Sitaro, Sulawesi Utara. 6. Danau Kapeta. Danau Kapeta ini lokasinya terletak di wilayah Kampung Emburake, Kecamatan Siau Barat Selatan, Sulawesi Utara. Danau Kapeta ini juga letaknya berada di tengah hutan yang mana menyuguhkan pemandangan yang cukup menawan. 7. Bali Rangeng Bali Rangeng ini adalah nama sebuah teluk yang dikelilingi pemandangan yang eksotis. Di Bali Rangeng ini, kalian akan disuguhkan dengan hamparan pasir putih, gugusan pulau-pulau kecil yang ada di tengah laut. Selain itu, di Bali Rangeng ini juga kalian akan menemukan patung Yesus Kristus berwarna putih. 8. Gunung Api Karangetang Gunung berapi ini memiliki ketinggian 1820 mdpl, menyuguhkan pemandangan yang begitu mempesona dari atas ketinggiannya. Di Gunung Api Karangetang ini kalian dapat menikmati pemandangan, mulai dari rumah-rumah warga yang menempel pada tebing, dan lereng gunung hingga pulau-pulau yang bertebaran di tengah lautan. Nah itulah tempat-tempat wisata favorit. Yang bisa jadi pilihan Anda saat berkunjung ke Kepulauan Siau Tagulandang, biaro. Semoga informasi ini bermanfaat, ya. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih.